Tatapan tajam, penuh diri. -gila, Hai a -a three, two, gila. Hey, salam komando salam jackpot salam sensasional kenalin bosku ini dia battalion slot 1a kali ini kita bermain jeneng princess ya bosku ya di neng princess bawa modal 100, 900 perak ya semoga dikasih yang mantap-mantap sama neng Inces tapi jangan lupa like dulu dan komen subscribe juga ya bosku oke okay. kali ini gua coba berbagi pol pol gacor ya bosku pola, -pola yang gua ini sangat, sangat sangat sangat amat gacor ya bosku boleh dicoba anji kali 10 nya gak ponek tuh tadi boleh dicoba yang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 Ya, menang karena kita udah dapat profit sepuluh persen, eh, sepuluh persen, seratus langsung auto kita WD, seratus dua ya. Ya, siapa tahu langsung jackpotnya gede D untung untuk lima puluh ribu ambil sikat WD ya. untung lima puluh ribu ambil sikat WD kalau misalnya dapat lebih, dikasih lebih ya, bagus kalau enggak ya ya udah.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 100nya lagi anjir bosku langsung auto jadi 500 ribu saldo kita bosku tanpa free spin ya bosku gile loh gile Lendro, gile gile banget asli si lundro gile banget lundro gila nah kalau kayak begini kan tanda-tandanya bakal mantap sekali ya bosku aduh pulis uh, lagi gila Halo, begini jadinya mantap ya bosku. Semoga dikasih lagi dah. Semoga dikasih ya udah enggak apa-apa ya bosku. Kita coba jangan kritisan lagi, di luar pecahnya mantap sekali. Gimana di dalam ini ya?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 ada lumayan. awal-awal yang sangat bagus ya, Bosku. Uh, kali 10 gak connect, Bosku. Oke. Okay. Merahnya merahnya enggak konek juga. Ayo, batu akik yang paling kagak bisa pecah nih batu akik. Ayo, tambahin lagi batu akik. Nah. Videonya Ijo nya dong Aduh satu lagi tuh ijo percaya ya bosku Ini sinyal-sinyal Gak bisa diandelin, Lagi LTP Tinggi kayak gini ya harusnya sinyalnya nya yang just marko just marko, top, Tanpa gangguan ya bosku Pasti itu maksudnya Kita dapat anjir Hampir maksudnya nyaris banget tadi maksudnya, Dua kali Petir Kali 100 sama kali 250 kali itu ya